Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekali teman-teman. Tentunya ini uh, pembukaan yang saya persingkat karena takutnya keburu mereka itu datang karena kita sedang pengintaian ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit. bahwasanya tadi malam kita datang ke sini itu uh, melihat ada seseorang yang sedang ritual. Ya ada juga peti seperti peti mati yang berwarna putih juga ya. Dimana ketika orang itu kita bergogi, orang itu langsung kabur lari teman-teman ya. tetapi setelah kita cek ke sana, di dalam peti itu uh, terdapat pakaian wanita ini pakaian dalam pakaian dalam wanita jadi itu menimbulkan sebuah pertanyaan teman-teman apakah peti mati itu atau box itu untuk ritual pemberian tumbal menuju ke sana atau apa? Kita ya, oh, iya. kita bisa memastikan itu maka dari itu malam hari ini kita langsung menuju ke sini Uh, awal karena takutnya mereka ritualnya keburu selesai tapi, tapi ini, ini kayaknya belum ya, masih belum jam sembilan sih teman-teman ya jadi awal ya mungkin ada sebagian yang belum tahu ceritanya teman-teman jadi saya akan terangkan sedikit di sini uh, cerita dari ayam sabah ini ya bahwasanya dulu itu ada kerajaan sebuah kerajaan besar yang dipimpin langsung oleh Raja Satria Buana ya. kerajaannya namanya Satria Buana, raja ini namanya Satria. Di mana uh, Raja Satria Buana ini memberikan sebuah uh, tanah kemurnian ke. kepada adipatinya yaitu Adipati Bandoro dan Adipati Wasisto. Hmm. Di mana kedua adipati itu diberikan uh, tanah kemerdekaan untuk dibangun sebuah kadipaten. Di mana kedua adipati tersebut Uh, tentunya akan apa membuat kadipaten sedemikian rupa dan yang menjadi masalahnya informasi yang saya dapat dari adipati wasisto itu katanya adipati bandoro itu membuat kadipatennya berlebihan ya terkesan menyaingi kerajaannya ini kerajaan si satria Buana tersebut ya Tapi bahkan saya yang salah ya bahkan dia yang menggunakan cara yang salah seperti memperbudak manusia hmm. untuk membangun, mem Benteng. Ikut membantu membangun kadipatennya itu. Secara paksa Secara lah. Cara ya? paksa, yaitu dengan cara mengiming-imingi kepada manusia sebuah pesugihan atau harta yang dimana ketika manusia itu memberikan tumbal dan tumbal itu bisa diperbudak di sana digantikan dengan uang itu yang biasa kami sebut ayam sabar. sabar teman -teman. Dari tujuan saya kan ingin melepaskan semua manusia-manusia yang disandra olehnya, yang diperbudak olehnya Nah sedangkan Adipati Wasisto sebenarnya bukan tak berdaya Mereka sudah mempersiapkan semua senjatanya hanya untuk menggempur itu sebenarnya bisa Akan tetapi mempertimbangkan manusia-manusia mempertimbangkan yang ada di sana Karena mungkin saja bisa satu kali serang tapi manusia yang diperbudak akan mati semua maka kita mencari jalan yang terbaik, bagaimana ya? ya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan kita sudah sampai di mana fase kita mengintai apa yang telah dilakukan di sini. Tempat ini juga ditunjukkan oleh adipati Wasisto langsung ya. ya. Mungkin bisa jadi jalan keluar kita, mau kedepannya depannya seperti apa ya? Amin. Halo. Boleh silakan status gini. mau udah Jauh peduli Ya. Aku kalau okay. duit kalau duit, Ay, banyak -banyak duit. Ah, apa? Orang gua gak gua tulu, tulu, bos, adep, adep gue gak bisa, arung camp disurahkan sih mau kan bosan ritual mani tapi cocok nang Rika disit cocok duit duitnya Ader. Makam pengen makam katanya. Oh, itu gua. Gua yang ya. Asik, dik, asik. asik. Sini ke sini arahnya ah. tadi. lihat naik sana, <laughs>